sekali yang agak menggunjam ya menggunjam diri saya itu bahwa karya saya itu kayak karyanya Nasar itu yang saya komentar-komentar hmm, itu iya, ya banyak itu memang saya e, pernah di Bali dengan Pak Nasar kan gitu ya enggak pernah ke Bali belum nung no. belum Pak aku gitu mau ke Bali Enggak punya uang, kan gitu ya Ayo, enggak usah tanya uang Kamu mau enggak Begitu, penasar kan gitu modelnya Mau enggak, jawab itu Enggak mau ya apa alasannya Karena saya enggak punya uang Tapi mau bagaimana Kan gitu Kan mikir juga saya jadinya Soalnya Ya juga ya Padahal saya udah janji dengan diri saya Waktu di Jakarta saya harus jadi pelukis kan gitu. wah ini, terus akhirnya mau pak tapi saya nggak punya uang ya ya punya uang sih sedikit lah nggak gitu. mau jangan mikir yang lain-lain. mau nggak mau berangkat. gitu. Di, di benak saya untuk berlalu itu bukan, bukan bukan asing bagi saya ya tapi kan. Semua seniman kok mesti ke Bali ada apa ya, nah, kan gitu loh, Wah, kan gitu. Nah saya ingin membuktikan juga, tapi kan saya nggak punya duit lah. Ini kan temanku di Aksara yang sanggar itu ya, itu memang nggak ada yang ke Bali, yang mungkin kalau <tuh> ada orang dan lain-lain. Nah ini Pak Nasar, jangan mikir uang, jangan mikiran itu. Kamu kalau mikir itu nggak jalan sekarang kamu sikapmu pergi atau enggak sikap ini pergi terus di support sama iya. itu yang makanya Pak bagi saya Pak Nasar menjadi pembimbing saya yang baik kan hmm. itu tujuh puluhan tujuh puluh dua apa ya tujuh puluh dua tiga anak itu bisa dikatakan awal-awal hmm. karirnya penuh hmm. juga hmm. ya di sana juga itu di dalam kayak gitu kan sikap itu harus dijaga nunggu ya ya ya ya emang di situ yang saya dapat di situ yang saya dapat dari Pak Nasar bukan saya melukis kayak Pak Nasar belajar melukis gimana enggak sikapnya dia seperti itu nah sekali waktu itu kan saya kan Pak Nasar Lukisan saya kok jadi kayak Pak Nasar. Ini ini sebelum saya di aneh ya bergunjing ya ini bergunjing. Lukisan saya kok jadi kayak Pak Nasar ya Pak. Gitu. mana ini? udah terus saja. Mau tiap pagi pun jalan. Odu lukis. segitu -gitu, gitu aja kerjaannya. Makan gitu-gitu aja. Saya sih. Waktu itu sih cuma enam bulan gitu ya, tiga bulan gitu dengan Pak Nasar. Pak Nasar kan ngajar di IKJ, jadi pulang. Kamu pulang nggak? Pulang deh Pak. Ya, sudah yuk pulang. Tapi yang saya maksud itu tadi itu kok saya, lukisan saya kok kayak Pak Nasar deh. Gitu. Itu sempat membuat ini? Iya, kalau juga kalau sih. Ya. gitu. Oh apa. dah lukis aja deh kamu. Lukis aja enggak pakai mikir gitu-gitu nanti dibicarakan dan gitu. Lukis aja ya. Itu tuh sama siapa? Pada sanasa. Hmm. Saya enggak pernah ke siapa-siapa hmm. ke panasa. Sama Rucito ya. Rucito enggak pernah. Dipi omongnya sedikit tapi nyrekti juga tapi benar juga gitu Dia kan amin Rusli serius. Ya pak rusni itu kan lukisannya kan sak curit curit iya. gitu nah itu satu ini harus jadi pak rusni begitu makanya rusito kan juga gitu lukisannya kan juga segini segini lukisannya rusito tapi satu karung banyak setengah karung aku ditunjukin dia. ya aduh kan jadi aku melukis itu kan dari kepikiran ya aku nah, iya. kok kayak penasaran dia biar biar biar pak nggak enak deh Pak kalau saya begini terus ganggu pikiran saya kan gitu kita gelarkan saya satu apa halaman dengan Pak Nasar kan homestay-homestay home gitu kan ya gitu. nah terus nggak enak deh Pak Nasar saya sekarang pak beber ini pak, lukisan ini ya saya gitu dia itu cuman lihat ya lihat aja sambil lalu begitu sambil merokok sambil nongkrong duduk gitu ya kakinya masih di atas gitu ya udah udah semua ini kamu keluarin yang seperti saya kan ada lukisan yang saya ada yang kayak nasir itu yang saya keluarkan begitu terus jawabannya ya yang... sadis tapi ya benar juga akhirnya saya ini lukisanmu enggak ada lagi gitu sudah ini yang saya merasa ini lukisannya pak nasir kayak pak oke sekarang yang pertanyaannya kamu yakin gak dengan dirimu kalau ini karyamu? Gila juga Yakin gak ini karyamu? Bukan karya saya Bukan hmm. seperti saya Saya tidak membimbing kamu di dalam Kamu harus mungkin seperti saya atau apa, apa Yakin gak dirimu? Pusing saya benar pusing pada waktu itu sampai hmm. saya nggak berani di rumah kalau ketemu Pak Nasar itu takut jadinya hmm. jadi saya sanur dan Pak apa sanur apa ubat sanur ubat jadi saya itu aja Bener juga sakit. mau kemana kamu mau ke sanur gitu ya ke teman lagi Iya ya, deh pergi Pak Nasar juga nggak ngelarang bagaimana Pak ya udah deh pergi deh gitu terus akhirnya pulang kok saya pulang sudah ketemu jawabannya kita gitu. ya. Iya, Duh aku melarikan diri ini <laughs> pulang lagi, tapi saya bisa jawab yakin Pak ini aku saya gitu, saya yakin kalau eh, ini terus saya apa saya pikir nggak mungkin saya kayak Pak Nasar, kayak seperti ini terus gitu. Ya mungkin karena sekarang ini kita satu-satu rumah, gitu ya. Terus kita ngobrol dan saya sering lihat lukisnya Pak Nasar, kan gitu-gitu ya, seperti itu. Dah, yakin kamu akan nanti itu tidak seperti saya, jangan kalau ditanya orang dan lain, lain Bukan, nanti orang yang menanya kayak gini kan nanti, habis nunung gurunya Nasar, kan diajari Nasar lah, seperti itu. Jangan bilang begitu, itu kamu sendiri ya pak akhirnya juga hilang juga sih. Akhirnya ya, tapi kegundahan itu kan lama saya setahun. Nung bisa muka Nasar kesini. kan masih di Surabaya saya belum berumah tangga. muka di Jakarta pameran. yang kok rasanya nembeleng ke saya semua ya. Gua bener itu saya pada waktu kalau seperti itu sampai lukisan itu mau saya gunting gitu ya saya, yang kayak nasar itu mau saya rusak gitu Wah, ini karya aku loh gitu, jadi ini lukisan itu cuma gitu-gitu aja, ini karya aku loh aku. misalnya aku bilang gitu gak jadi itu nggak jadi terus apa ya uh, sekarang terus coba setak, ada Bapak Amang Aman Rahman kan guru saya ya, di Surabaya. Dia dengan, ya di warung gitu ngobrol, saya kan dari warung ke warung ya, ngobrol. Kamu gimana sih Rungkok? Orang semua bilang Nasar, gitu-gitu-gitu. Nah sekarang Pak Nasar, eh Pak Amang lukisan saya kayak Nasar enggak? Aku bilang gitu nyun saya bu ya dong nyun saya bu saat dia bilang gitu, Nek aku dendelok itu iya, memang Pak Nah Pak Amang kalau secara visual, rupa aku rupa, bukan visual pada waktu itu rupa itu iya, tapi Pak Pak Amang kan harus uh, tahu diri saya kan saya kan bukan nasar, lah karena saya bapak itu ya berguru ya ya sama nasar, kayaknya ya amu lah apa wajar lah saya seperti itu ya tapi ilmu yang dari NASA enggak saya obrol gitu enggak saya omongan kepada dia saya berusaha sendiri untuk melepaskan diri gitu jadi lepas juga akhirnya hmm, gitu. Lucu puluh, ya 70 an deh yang akhirnya Bu Nunung lebih memantap memant gitu bahwa ini betul-betul iya Aku saya harus kacau. berusaha sendiri gitu nah hmm. disitu saya cuma surat-suratan aja dengan Pak Nasar. Pak Nasar, ini lukisan saya gini, kan nggak ada foto, nggak ada gitu ya. Pak Nasar kayaknya lukisan saya berupa deh, nananaan, gitu aja. Itu masalah keyakinanmu. Gila, nggak aduh. Satu-dua tapi kayak nempel orang. Oh, kalau iya, surat-suratan itu dibakar sama ayah saya. Soalnya di di rumah itu saya kan punya satu box gitu ya ya surat nah semacam apalagi itu di sketsa dan lain-lain mengapa dibakar temen saya ini satu aksara juga katakanlah naksir lah ya sama saya nah terus saya dibikin patung sama dia dia memang ahli pak bagus lah okay. patung dada gitu terus pulang tak bawa lupisan itu. Patungnya atau Patungnya. Hmm. Kan dari semen gitu kan. Nah, terus saya pulang lagi kan kayak pulang saya pulang ke rumah itu kan sebulan sekali, dua bulan sekali kan gitu. Se Seenak-enaknya saya lah ya. Gitu, seinginan. Terus aku di kamarku, kok patungku kok nggak ada? Aku nggak tanya adik-adikku. Patungku pun apa ya bilang bom-bom-bom? Nah, terus ada apa ya uh, ya satu rumah ya gitu Nung, patung patungku nuh. di kamar kok gak ada Dibuang ayahmu oh. <gifat>. berhala dia bilang begitu, oh. alasannya seperti itu Padahal patung separuh badannya Iya ya. segi, potret Kutrep. Takus mm -mm, sih yang parong di ahli apa ya lebih di... baik lah. Gitu. Termasuk surat-suratnya? Iya dibakar semua. Yang berkait dengan seni rupa atau parodia. Bapaknya bukan dibakar, mak Pokoknya dibuang aja nggak ada. Kan itu kan ada patung, ada ya satu barang saya lagi kamar. buang semua. Itu kenapa lebih ya? Iya di luar bunga ini yang menghalangi saya nanti aku bilang dalam hati ya ini enggak kayak gini-gini yes menghalangi saya saya menjadi yang deh di luar aja deh itu. terus pamer ya lagi kepada pameran 84 ya ada pameran abstrak gitu ya di tim siapa ya itu ikut terjatuh gitu. Tapi yang menarik ya pameran apa? seni itu apa? Setiap Desemberan. Itu yang jadi titik awal ya, Pameran iya. besar seni lukis Indonesia iya. itu kan ya? Iya. Oh. Itu memang ajang yang memang udah ditunggu-tunggu iya. memang enggak cuma dari Ajar. Jakarta ya. Ya memang apa ya, kita sebagai seniman Terus dari Pak Nasar Itu ngomong No, sebagai seniman Itu cuma dua Bekerja melukis dan pameran Iya pak <guluh> Memang Saya pikir-pikir ya Terus apa Kalau saya yang nggak tahu yang lain ya kan Ini kan saya Ingin menjadi seniman ingin menjadi pelukis. Terus kalau saya cuman sekolah aja dan nggak bekerja membuat lukisan atau terus apa kan gitu ya. Itu pertanyaan itu bagi saya. Ya juga ya benar juga omu Pak Nasar. Ah gitu terus di perjalanan ini terus Bu Kartika pernah berkata sama saya. Saya juga berguru juga sama Bukartika juga hasilnya apa? kalau Pak Nasar kan itu tadi kalau dari Bukartika kan no, kawa IDIW perempuan pelukis ada tiga poin dia bilang gitu. apa Bukartika? nomor satu jadi pelukis nomor dua jadi istri, sebagai bukan jadi ya, sebagai istri dan ketiga sebagai ibu itu aja jadi mohon popo pokoknya naik plukis jadi karena itu jadi naik kepingin eh, tadi plukis yorotok ngedan nah itu itu aneh itu, ngedan? ngedan itu agak apa ya uh, wis wes gak keren apa deh pokoknya wis pelukis jadi kayak nasar tadi kamu percaya nggak kalau ini dirimu dah gitu jadi wos, gitu ngomongin gini ya sebagai pelukis oke tak jalan deh Ibu Kartika ini kan saya sering baca di koran, di masalah, gitu-gitu. Kalau Kartika bisa jadi pelukis, saya harus bisa. Itu aja, janjiku juga, itu sama diri saya sendiri, gitu. Nah, setelah saya berikrar diri di tim tadi itu, tahun satu Ikrar pada diri sendiri ya? Iya saya ikrar banyak dengan di sini oh ini ya oh inilah gitu jadi ngalami aja deh apa yang dia mengenal oh iya lah, oh gitu ah gitu gitu deh nah itupun ketemunya waktu tahun 71 kita aksara pameran pertama kan gitu uh, ini lukisannya lah dia lihat ya pameran itu terus dia tanya kepada mahasiswanya ya anak ikaji salah satu ini lukisannya siapa Nunu, Nunu BS yang mana anaknya, lagi gitu. Nah itu baru dikenalin ke saya disini. Nah, dari situ terus baru ya tanya antar dari hati ke hati gitu. Ini lukisanmu, kamu berapa? ngeluarin 10 Pak, tapi nggak ada cat minyak Pak. Pastel semua. Itu saya memang anu dengan pastel. Pak Nasa juga pastel ya pada awalnya. Masih miskinnya itu ya Ya aku enggak begitu sih, cuman saya juga mampunya pastel lah begitu, oh gitu ya, kamu sudah apa e, yakin mau jadi pelukis? lah iyalah, saya sudah masuk seni rupa itu kan berarti sudah pilih yang, saya sudah memilih, mengapa saya enggak masuk di kedokteran apa ya, di anuan mulai jurusan lain, saya tetap milih yang disitu, aku bilang, oh gitu ya. Itu aja mau nah, Dia nggak membimbing saya bagaimana how to paint ya, ya, Tapi dia. mental ya bu ya. Iya, itu yang dibimbing. Nah Pak Rostri juga yang menarik bagi saya Ini, bukis, bukis. Nung, kalau kamu melukis bagaimana? Ya lihat, of ya, kalau kita lagi di on the spot gitu ya saya kebanyakan on the spot Pak Rosli ya. tapi <tuh> bagaimana kamu melukis? langsung, kamu apa? kamu gambar bentuknya apa apa apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa gitu. ya tergantung deh Pak Rosli aku bilang gitu. nah kalau Pak Rosli bilang kan agak kayak Chinese painting tuh, dia, ya kan. nah dia bilang kalau saya begini ini buat saya nung, gitu. Jadi kuas itu udah saya apa? celup di warna lah gitu ya. Kalau ini belum ada hubungan hmm. sama ini, nggak langsung ditutup lah gitu, langsung digores. Oh gitu ya. Makanya kan kecoret kan gitu-gitu baru -gitu, sih. Enggak terus kan uh. kita kan gua langsung gitu kan, kan ya. nunggu ada hubungan uh. dulu ya. Pantak. Pantak itu. Oh, Pak Rusi begitu. Iya kan lahain saya dengan nasar. Gitu. Nasar kan didasari dulu kan pasnya terus terus warna, biasa ya, Pak. orang lain-lain. Ya, kamu ya harus lain ini kan saya sekedar apa? proses saya seperti ini dia bilang, oh iya Pak, terima kasih ya, terus banyak saya ya Pak Popo, saya apa ya Pak Popo juga apa ya nggak tahu ya, saya mungkin ditemukan banyak ya pada IKJ eh, eh, Angkatannya Lebar itu ya itu kan banyak juga perempuan tapi kita nggak Gak jadi gitu loh enggak ada yang jahat lanjut ya. enggak hmm. Tuh. Gitu. Makanya dalam hal ini barangkali ya Pak Nazar membimbing saya dan itu membimbing dalam arti oh nunungnya tenang naik kepingin jadi. Nah, kan gitu. Mungkin terus sengaja digoyahkan waktu itu itu beneran. Ya, mungkin cuma ada enggak semacam diuji gitu. Iya. Kan begitu